Dan kepada Kiai Haji Asep Mubarak saya persilahkan. Subhanallah, Alhamdulillah, Wallaillah. Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu huwa ja alqaul fi kitabihil aziz wa man Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim waidh yamkuru bikal ladhinaka wallahu khairul makirin wallahu a'lam akhina filah pengatur waktu penata acara nukusim kuring nefi hormat ambil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan tahun baru Islam 1441 Hijriah keluarga besar warga masyarakat citariti keluarga besar masyarakat desa pasir ibis Sebab ia haya pengorbanan para panitia, baik nu korban ku harta, tenaga, fikiran Hakikat izin Allah Ia acara bisa terlaksana pemudah-mudahan Segala rupi pengorbanan orang sing jadi tabungan-tabungan amal soleh Rizkina, usaha, na, ekonomi, na, pertanianana, nelayana, sing lewi di barokahkan ku Allah Para ulus para ulama para kiai para asatid guru-guru sim kuring nu sami haflah mubarakah anu teu tiasa disebutkeun nami-namina kumargi ngamulyakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunna. Mudah-mudahan aranjeunna sing jadikeun ulama-ulama anu saleh. Amin. Sing paranjang kana yuswana, disehatkeun zahir batinna, Diberkahkan elmunana, digarampilkeun milik rezekina. Oge okay, mudah-mudahan di pemerintah turunan Saroleh Solehah Anu bisa teruskan perjuangan-perjuangan Nana Oge okay, wabil Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI, polri, Titingkat tiga kecamatan Surade. Oge okay, titingkat desa Kersanapalurah Pasiripis Beserta jajaran Nana sami kusum Kuring dipihormat. Hormat Oge okay, Guru Urang Serena sebagai ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Surade. Anusami Kalindangku simgoreng kuring hormat Doakan para pemimpin orang sing amanah Para pemimpin orang sing syaroleh Hadirin hadurat rahimakumullah Hadandi Allah Wa iya akum ajma'in Bilhusus grup hadroh nu no, paling unik Sebab so, simgoreng kakarak nyaksian Koringnya boga grup hadroh Tapi ternyata ia lebih unik ye kudu buru-buru asukanna TV ieu. Iya. Sabab kabeh eleh ku ieu. Iya. Reuas aing tadi neuleu. Peh ngan tadi rek nginum galon eueuh dibabawa ka iya. dia galon akua. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Hebat. Coba-coba penting deunggeh lah Aing ceramah hencang ieu. Iya. Makanya aku bijaksana, ngondang mau balik nu jauh, kudunya hop perjalananan. Aing ceramah saya kedeng disarekan saringkan, kupanitia. puting deing, aing baliknya jauh. Aing orang dia mau deket. 15 ngendong aing panggung isukan bisa ditinggal kan? Ya badp nangis banyak gue aing deh. Makanya bijaksana. Yuk supaya kuring ke bagian ceramah gitu, ya. Yeah. Ibu, Ibu ting ting, hot hot ting, Ibu ting hiji hiji ting ting, Ibu balik ting, Ibu ting ting, Ibu ting ting, isukan Alhamdulillah Alhamdulillah Ibu kaget tadi Ibu dikira ting, Ibu biasa normal Ibu hadroh ternyata kayu rekal Quran Ibu ting <tuhFBE> <tuh> para Ibu ting ting, betak ya kreatif santri, subhanallah Iya, <gayai>, anu luar biasa tenugio, anu biasa, alat biasa, biasa, tapi luar biasa. tina kayu ditakolan ngeluarkan suara begitu indah. Sua, subhanallah oh, mohon izin lemur jangan dibawa bawa bawah bawah, enggak lebih tinggi lagi cekson tadi Jackson. Dia <gayai>, ingin nah, ngira ceramah nanti, pan dia onang onang ceramah, gak lah. Kaseb tenang Sabar Jangan ada kerusuhan Doakan ya para santri Sing diberkahkan Amin Sing diperanjangkan umurnah Sing dihasilkan ilmunah Sing jadi ulama-ulama masa depan Amin Ya Allah Ya Rabbal Adilin hadrat rahimakumullah Adhan ya Allah Wa iyakum ajma'in Tipayun pangluhung Kalau buka jembaran mana Puji ini jadi panghias Ati orang pintun Ken kanumah suci Puji ini jadi panghias rasa Orang sanggah Ken maha kawasa Werek nitis wancir mustari nenggang bang sandalugi natak diri tetes dipungkir kadar tetiasa disinglar jauh-jauh dijungjung anggang di tiang dalit ngagai kaban dalit gembat nyata nyatang pindan ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jong ibu-ibu nomor rontok rara noktor mereka anro ankuring pesan-pesan ke orang citariti ibu-ibu nomor rontok gula sok nekat-nekat memakai celana pondok segera dengar kenau segera batok karena tuur jeda leklo karena cangkeng ngadak incok Jungsi Asyab Mubarak Barok, sokayang ngarontok. <tuh> <tuh> ayo kerjanya rapi, Alhamdulillah. Yakin orang pasir ipis manggis biasa nutupan aurat. Ih, bukti nanti menera rapih kiat tuh. <tuh>, tuh hebat. Nyaho, ayo nggak ada kering aji. Biasa, weh, di luar pengajian ada berang-berang hekarung, mereka hutang somplak sebelah. <tuh> leheng menherang genek, leheng menmulus, hapur parat kabujur baru-baru merangsang -baru najis yang najong, tepantes tadi nunung heh ya ya aci, udah epa, epon nyai dengenke, itu si uun malu tata tadi tata dia tuh, <tos> acah dengenke, pak hey. ya bi hey, ta, acah, kita acah di mana-mana, ah, heya weh, singgih mah nutupan aurat amin. Nariung mumpulung bongkok ngaronjok diaklah mubarakat ya sana skirnyuk curuk ilmu pada bunga lapang abisa supaya bisa ngaronjatkan iman jeng takwa orang ke Allah subhanahuwataala. Mugiatika wit keturning ati nu yang karuk dina kalau bukalian kawan dengan mana ikhlas ngalangkahkan dua dampal sampai anti masing-masing bumi nasej ngupingkan pangausan tika wit dugi ke akhir mudah-mudahan amal orang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah ada soleh. Atuh salam jana rahmat salam kau jangan begitu tamsalalawas naku Allah dilusurkan kajung junan orang sadayane. Habibana wa nabiyyana al-garim muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kepada duriah duriahna, kepada keluarga keluarginna, kepada sahabat sohabatna, kepada tabi'in, atma'un tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna Khusus orang ruhad di tempat Mudah-mudahan orang sadayana masih kengeng syafa'atul uzmana kangjang nabi muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Lewat mimbar anu berkahias sekaligus syingkuring ahaturkan kau orang pasiripi susus citariti wilujang tahun Islam heavy New Year to Hijrah. Mengapaalkan tadi? Ingat tak? <laughs> Selamat tahun baru Hijrah 1441 Hijriah. Di tahun anu kapungker kamari kaliwat kau orang berdarah ne taloba dosa jengkesalan orang singa di napangampuran Allah di tahun enggal ia mudah-mudahan orang tetap adina bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga yang hidayah di Allah subhanahu wa ta'ala bisa meningkatkan kualitas amal ibah, ibadah orang ke Allah subhanahu wa ta'ala ia anu penting ke orang disyarkin Soksana Jan memang punten Pak Ketua MUI pun guru Abu Ya punten ayina kerep semarak namuharoman di mana ayina nyeletuk masih kering ngaku Islam, ngaku Islam nyeletuk majarkan muharaman, maka dia ayak-ayakan pan pencetusan tahun islam tadi zaman khalifah Umar bin Khattab Rasulullah yang nge Abu Bakar Siddiq yang nge-suwapat ayo dia ayak-ayakan ayana bid'ah, uuh ti nabi'na awas, jangan luruskan akidah orang ulaka bawah kosa kabak-kabak ayo nolabah jurik setan milu mijah mamakai pakaian islam, ngaku-ngaku islam, asup kalemur lomur umat islam hati-hati, jeroanannya rampung-rampung akidah so sana jangan baring mama gambar ahli sunnah wal jamaah saya ki ahli sunnah wal jamaah hati-hati jerona ahli salah wal gagabah benar sah mantak tuturkan ulama-ulama urang lu di diulang di dia benar benar sah nu jelas sanat nu jelas mas santren bantah kaya ngguru tk jalma nu boga guru lomba jalma guguru tapi tuh guru di mana di internet mas santren di pasantren al interneti ngajarna dua kiai, al youtube yang kiai al google Lain ulah neangan ilmu karena internet lain. Tetap kurang boga pun panduan guru urang. Di mana menang makalah ilmu tina internet. A songken guru. Lalu kang abdi kengeng ilmu iya iya. Soheh tayak keterangan anak. Lamun cek guru. Bagus soheh akan genggam alken. Berarti ayah nu mempertanggungjawabkan Lalu rastai kuat ya kita halus sunah wal jamaah naurang saden amin ya Allah ya Rabbal ah dari Karawang jalan mana cok peda ke semarak sabulan atau muharaman magepiar terus bener deh salilacan beak muharaman terus gepiarn muharaman ayaknya nih alhamdulillah alhamdulillah nyebutkan ngomong gowati itu kanjir ke mana muharaman gowati itu dah kanjir keselain keruk itu Sampur aja lemah ngomong masyarakat nyamuh haraman awet itu nakaji Aisyah ira hati ditu? pernah ngolong begitu kan maksudnya naon Kang haji Aisyah maksudnya naon tadi nyamuh haraman awet itu nakah haji enak-enaknya ha, saya ira hati dituh panggih jengsah saya dituh mau ngomong saya tiduh ira hasyarakat itu deh mungkin lio atau jeloma di kan kok Kang haji jadi gitu mau ngasih gitu gitu-gitu dikitukitunya ulah gitu, tak gitu. Ayo terus, bukan ulah gitu. Makanya orang dia ulah, ih mendik itu. Nah nanti karena waktu di itu waktu di tunak itu sihirah kadi itu. Air ramean kian nama anyar, perayaan nama anyar. Terus. Di jaman, jana, ya di jaman manja jaman ada pencetusan tun islam di zaman khalifah Umar bin Khattab sejarah Umar bin Khattab jadi khalifah penyebaran islam semakin menyebar kemana-mana keluar negeri, keluar negara sehingga loba negara-negara batur hayang silaturahmi, hayang berhubungan dengan Umar bin Khattab ngirim surat kepala-kepala negara-negara tetangga ngirim surat ke Umar bin Khattab hayang berhubungan politik sahabat terkenal Umar bin Khattab adil Umar bin Hoddo, penyihir balasan surat. Nah, sebabnya izin Boga identitas tahun. Sementara surat di kepala negara-negara sahabat, marah identitas tahun. Ayo memakai tahun miladi, tahun qibti tahun Masehi. Umar bin Hoddo bingung, Rek balasan surat cemboga identitas tahun. Ali bin Abi Thalib kermaulah wajhah usul, ya ambil ilmu Umar bin Khattab atau orang yang kerdah gaduh tahun, cukup Umar bin Khattab di mana ngitung na tahun orang kurang yang kermikirkan Cik Umar bin Khattab. Ayat mahu musyawarahkan berhala panggil saudara sahabat dipanggil ayat usul ker musyawarah. Nuswaya etang tina Maulid Nabi tina kelahiran Nabi terus dimusyawarahkan temu fakat terditerima ayat ini usul yes, itung tina wapat Nabi terditarima ayat ini usul yes, itung tina Isra Mi'raji Nabi terditarima akhirna Ali bin Abi Talib boga usulan yes, tekuduri wah itung tina hijrah Nabi sahabat kaget namaka tina hijrah ini sabab hijrah Nabi di Mekah Madinah, itulah awal momentum paling penting bikin nyebarkan Islam ke seluruh dunia Ya hikmahna hijrah. Teks Islam sampai ke lemur orang. Lamun taya hijrah Islam mulibak di Mekah baik. Maknana salah kaprah. Lamun ayat jemaah anubi aje benci ka Islam. Majarkan Nabi Muhammad i apa hijrah ninggalkan Mekah ke Madinah gara-gara siun Abu Jahal Maaf. Hijrah Rasulullah di Mekah ke Madinah Lain Rasul siin ku Abu Jahal Tapi strategi nugas diatur ku Allah Pikin ngembangkan sayap perjuangan Rasulullah Sabab hikmah hijrah Madinah mampu dibangun Rasul mampu memupuk silaturahmi yang kuat Pasukan Islam semakin banyak Hikmah pertama Mekah bisa ditaklukkan Rasulullah Hikmah yang utama lagi Dari hijrah Islam Nyempi takadil surade nepi Lamun taya jasa hijrah nabi orang mual nyaha wudhu mual nyaha islam mual nyaha sujud mual nyaha ruku Sabab sababiyahna lereshtu berarti orang nyaha islam nyaha iman tegening ayah jasa perjuangan kangjeng atu wajar umat islam sataun sakali mengenang hijrahna nabi muharaman muludan rajaban sabab nudi peringati heje heje najal anu paling gede jasa nah umat islam pula ada ngadaharan jasa batur waya tuh, atuh sekali-kali sing bisa nyin jasa kabatur betul orang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain Benar tak? jalam anu teh sok resep nyin jasa kabatur lain resep ngadaharan jasa batur waya makna orang diri kernyian jasa harta dikorbankan tanaga dikorbankan mengenang hijrahnya Nabi supaya jadi jasa amal soleh payunan Rasulullah di amal bakal itu kerkenjeng syafa'ahna amin Ya Allah Ya Rabbal Ya Allah Ya Rabbal Alamin diajarnya jasa orang diri yang jadi amal soleh sampuran di pekiyawah laras laras Anjak goreng lamun cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Silakan Anda beda, tapi tolong menghargai. Kedepankan ukhwah islaminya Lamun Islam, Jack Islam di Indonesia, numeritas jumlah terbanyak di dunia adalah di Indonesia. Ges mampu, mengharapkan silaturahmi, trofi, ngehiji, yakin Islam Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan. Amin ya Allah, ya Heroban. Nanti orang na gampang dicobak cabik bahkan gampang diacak-acak. beda kaos Ustadz yang Ustadz dapat tanya. Bener tak? Pemilih anak ngos nggak nama sih kene. panu bingung jamah, lu bingung. Jg jamahin ku demi luka mana? Ngaji ka Ustadz itu, nu ia malah ngaji Ngaji kau ia nu itu nggak begeg. Jg isukan sukan mana? Yun tuntunan ustaz bagian ngaji ngulang di majelis rumah matahan karpet eh nggak jamah benar teh benar tak? jalin silaturahmi yang kuatlah kuat bil tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan betul betul nggak ya teka yang Yahudi ya teh Yahudi dunia gitu ngajakan perang ke umat Islam Indonesia secara fisik tewaranian Yahudi dunia, Amerika tewaranian namun sebabnya nyaho sejarah perjuangan umat Islam Indonesia tilu ratus tahun ke Belanda tilu tahun setengah ke Jepang Encan Inggris, Portugis pernah darah datang mampu diusir ke umat Islam, betul sahanung mengusir ulama, kiai, santri laman kalimat Allahu Akbar tibang bambu runcing, bandring, belati, pedang tapi bisa ngusir senjata canggih Belanda betul maka santri kudu bangga istiqomah di pasantren suksanajan ayana di diledek, dihina jadi santri dipandang sebelah mata yakin lamun ente santri istiqomah di ayana di nahiji waktu Indonesia akan membutuhkan santri takbir takbir salu alam nabi muhammad wahma salli wa salli mubarak sing istiqomah santri Akhirnya orang dihina, diledek jadi santri namun istiqomah, yakin engke orang duduk dibutuhkan gen. Saksiannya, tinggal jelma bararodo di Indonesia. Mulai sadar jelma bodoh, tindak kabodohan anak-anak. Hayang sholat, tenyoh ilmu na. Hayang wudhu, tenyoh ilmu na. Hayang macakuran, tenyoh elmuna. Datang, kau ulama sepuh, gestara raya. Kei sepuh, gestara raya. Rekmenta ilmu, ibadah kasaha, eta jelma bodoh. Pasti, ka santri nu yona, nungke bakal jalan di ulama syubadul yaum rijalul khat santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang siap santri kemana balik wae siap ya, menin jadi kiai santri euh oh, anu no, moneter kiai ya, mah sebab moneter teu wauheun kaki kiai ya, ya. petani-petani hayang boga beas timi memitip plak pare tapi kapanen sabara bulan petani tilu bulan karak boga beas menin jadi kiai kiai mati kudu tilu bulan dua jam jadi beas ya iyalah tiap kuring balik ceramah etapani tia nungarti sok mahanan beas dua jam jadi beas yes biasana bina berkat sok ayah be iya mah biasana itu dia biasa biasama atunya biasa ke cicing rw cicing rw nge seluak liat wajh cicing sikat yang rw <tipos> Yang ke petani lamun hayang bogat jauh asak timi timelak tapi ka asak sabara bulan setahun karak jauh asak mending jadi kiai teu hey, kudu sataun 2 jam jauh asak eh aing tiap beli gaji eta berkatna kardus aya jauh biasa mun muni dia teu biasa biasakeun atuh ih kudu elingan wah ih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 Ibu bapa sakaratul maut engkak-engkakan bapana anak boga tilu lalaki kabeh nu bungsu balik ti pesantren di Bejaan ku dulurna nak sakarat eta anak nu bungsu terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nak keur sakarat bismillahirrahmanirrahim ya sin quranil hakim datang anak nu kadua ti pesantren terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapana nak keur sakarat bismillahirrahmanirrahim tabarakal Tibyan dihil mulku, Allah kunil Shayil Qadir. Datang anak anu cikal tiap santren, terus butuh diuk jirin sirahan bapa anak kirsa karat. Diangkat sirah bapa anak, dilahun ku anakna, ditalkinan ku anakna. Pak singkuat iman, pak tuturkan kalimat tu dibaca ku abdi. La ilaha illallah, bapa miluan luan la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah les bapana maut nikmat ninggal dunia yang harap Allah diantar ku kalimat dikir anu bijil tina letah anak-anakna anak e hayang gitu ngesbisen can anak siya etah masalah nak hayang-hayang hayang anak-anak teripas kan seru aja dinasugan kernon bi, melaklamun, dinanon, dinasugan buahnya mudah-mudahan dipupuk, makai meren hasilnya barangkali tapi cilaka rugi ibu bapak sakarat yang hadupkan Allah diantarkan ke budak-budak anu toleh lawan kata soleh adalah toleh neon tok bangkar warah Bapak nasakarat anakna nu bungsu kokoloyongan. terus ngoblos. Krating deng dicampur ku soptek. Bapak nasakarat malah kokoloyongan. Ah, eh, babe action wae lah. Action. Bapak nasakarat action datang anak luka dua aww ngadon nggak ganeng kan mewek nggak gugur bapak sakarat, he <tik> bapak murahnya ini luar biasa, dosa tuh banyak but banyak but bapak nggak mungkin liur kerisakarat itu nyebut but but now aku nyebut but <tik> datang anak lucikal mingkin edan mewek nabuk gulung bapak he bisa bapak satu imah, toko, mobil, jadi pahe Bapak naga anak -nang cager kerusakan karat gorejat berinulak canggeng tolong syah aincan payung singarampok rugi bukan anak benar kita na men dalik suman alladulbilah dalik doakan ya anak orang singarara sila elmu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung bapak dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal ibu bapak diberi haturat rahim agum Hadan Allah Jadi usulan saya Ali bahwa hitungan tahun Islam diambil tina hijrah sabab hijrah cikal bakal penyebaran Islam secara sukses dan sampailah ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, ya, yang udah ulah tahun baru kapir, wae. Iya mama sehi dirame-rame. Desember kajian Wari. amit amit lebihkan ini nama lirik tarompet alasan jangan incu nah, pukul ini nani upan tarompet bener, bela anda yang beli tarompet <tuktoi> yang masih hian mah harga 20 ribu, 20 ribu dibeli tata tarompet, giliran pemuda remaja masjid, arek muharaman mau proposal, minta dana ke masyarakat, ayah benci ke panitia, bahkan nungga geblugen pantok licik sih aja di umat islam ejang ada mana sorangan korek siap bener ayah duk itu di karawang eh di dia ah siya si udon ah. Oh iya, ayah aya. wah nyabunya wah no ngaku hehehe hehehe hehehe panitia bawa proposal tengges curiga nitah ke anak na tutupin panto tutupin panto non nah, itu panitia panitia muharaman datang cici taritih ya tapi ya, cicing diharaplah mau nyalain mak bejakin can balik terus mah pelit nggak bohong dobel dosa anak awet tak anaknya jadi mah harupin panto kyu ya. <laughs> panitia datang assalamualaikum yang mak ya yang budak letik jujur itu bisa bohong budak nggak gua cek maknya can balik cek mak panitia yang aguleng cek emak. Um, Iraha jang? Bie. Berarti maya ayah di dapur. <tuh> Subhanallah. Teu aya ai ay, ay, teh boga mah teh boga we atuh mere-mere cai ka panitia. Panitia hampura ieu teh salaki Ece teh can balik ke Jakarta Ece keur teh nyekal duit ari nyumbang mahayang hayang ka namuharaman jang santunan yatim komo ngan ieu Ece keur teh duit ai cai-cai mah aya kopi ngopi heula ngopi heula nya bisi hararaus ngopi heula engke lamun salaki Ece balik insyaallah di susulkeun Ece geus boga ganjaran hebat ibu-ibu teh Kapanitia ngeunaah bener teu iya mah geblug panto Sekali nongkah nyohan panitia kunoan cek, kucing napa panitia bulak balik baik, cek panitia oh hari oce iya mari bade nyumbang mangga, henteu sawiyo cek duak nawe, arek lah nyumbang, bisa diomongkan ke, tah tulis tah, umumkan jumaah tah lima ribu, lima ribu yang diumumkan jumaah ah oh, cekek no, gitu mah. No. tapi dia mah kompak, alhamdulillah ya. alhamdulillah iya, ya, kudu dia ramaikan. ya iya syiar mengagungkan agama Allah berarti cirina orang citariti orang desa pasir ipis, ya tetara rakwa, hebat ya dan ciri, jala manu takwa, bijil tina hati, narasa takwa, anu hebat manih narasap, mengagungkan syiar agama Allah alhamdu. Ya. Alhamdu. Ya. alhamdulillah alhamdulillah mula tahun baru kapir wahai Tetangga kuring tiloh horke karena mobil, sama mobil, sama keluarga. kamaran, monas ji monas, ayah naon eh tahun baruan ji tahun baru. Nini nini, Mari Lu monas, udah panggung, dok gede monas. Menjelang tahun baru masehi, Desember ke Januari. Nini nini, Mari Lu merawat tarompet. Kayak temelak nanti korona dok. pusing Nepi asar di Monas keluarga, masya Allah keluarga Cikampek ayo ngabring tetangga, ditanya terame ojo rame iya budak ngoraungkul, musik agar ageran anti luhur di Monas panggung gede, encang diancol gede panggung Monas, cing cing cing cing cing cing cing cing cing cing Weet, weet. <hati> hajar ku ancol tahun baruan Rame artis akademi daratang <hati> <hati> <hati> dua poe, engapal etak eh bisa tengenahan ketukan anak. <hati> <hati> Jelema mungkin penuh dimonas di, di ancor tahun baruan dar maghrib ancol jarak rada deket ke istiqlal umat islam ngegeruk kita ujur ke Allah Allahu Akbar Allahu Akbar istiqlal terdihargaan jelemah dan rektahun maghrib dimonas cing <tiın> Astaghfirullahal azim. Benar ta? Beres maghrib di Istiqlal aye nu Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malam tahun barakah taun baru masehi kamari mah malam Juma'ah ah. Anu metadarus nurut takwa diancol. Laa ilaaha illallah, laa ilaaha illallah. Panggung. Dihargaan. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Cek di Maghrib, Kaisa Mahrrenhala, atau harga anjalan manukar ibadah, benar, benar, tak, ya. mungkin peting, mungkin pinuh Ancol, ceng Monas, tahun baruan menjelang jam 12 tengah malam mulai ngararitung mundur 10 detik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 000, 100, 100, Wah, edan! Kok oh, mau dibonar? Kakinya di ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- ceng- Gubernur Molohok ini kiriman dari Bogor ah. nyalahkan orang Bogor coba lembut orang Bogor ngajar awap sorry Aing tengirim cahit <tik> eh sadar eh. dimana datang musibah datang bencana ulah nyalahkan batur introspeksi diri siapa tahu bencana datang karena perilaku kita yang ngundang karena ketika datang tegoran satu makan nangka semua kena getahnya betul? salah kaprah jelma di linganku kiai ngelawan masing masing kiai ngunah kita ngomong masing masing cena celamon kiai nasarwana cek kiai alus, mending masing masing ha ha ha ha ca capai mandi sia sorangan ha ha ha kiai di Kurang <tuk> aja, saya lagi maut, Kiai. Terus, hai masyarakat, terus kumpul, <tuk> dan nu bisa ngemandian, nungguan Kiai. Coki, <tuk> Kiai, aja. Bejaken, kasa lagi aja, nunggu semaut, masing-masing. Kiai, nadaendam. Oh, sialah, bunda, warna lurus ke, warna ngemandian, tapi bisa ngemandian. Terakoma, ya, tilalap-talap, kakula loh ngelamun anak nasi mayit benghar anak nak kreatif cek anak nangas oh, awanu ngamandian ma. mayit bapak tayakan kena mobil bawa mana steam <laughs> mayit di setim gila sese sekalian hmm. ulah make anu ulah hmm. make kanebo meteres garing terus make kit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa kasorum hmm. siap kredit mayit Astagfirullahalazim. yang ngomong siat butuh ku kiai ngalawan masing-masing ditinggalkan sama ku kiai kelabakan benar tak? benar tak? masing-masing kiai nganahwais ya masing-masing lu doraka sama kering iya kiai tengah rugikan batur iya ceksa tengah rugikan batur datang matagoran ti Allah kabeh kabagian rugi Wah tsunami musyawarah ewa sugan cek tsunami belok-belok imah kiai lewat-lewat-lewat Da bisa imah kiai ghe benang kakeem kiai na salamet naik tangkal kalapa makai kolor da samping kebawah tsunami tihulah. untung kolor page Coba moon kolor naik tak kiai morosot kebawah tsunami Entar <laughs> eto rekibar kemana manuk ya manuk kiai ma mahal hei senyangan kurung na yeh nini nini kos artis ya Garis maulah mau ngaji lah nyengir pake nggak. Garis paritiris diajak serius karena panon lompat naki ya. Pirakuin jauh jauh mama tahan usare. Lu tebetah serius ting pan ngaleos nung tut. Kamera aja kihe lah. Eh wah tebalik deh. leg leg jurik di wc. Iya resikoan garis petinggi. Kudu dihudangkan loh ya. Bo. Buk Loba musibah di mana mana Gara-gara perilaku orang-orang kene Tuh ujung, ujung musibah datang Lamun awah nungondang Lamun awah nungon Nungu beladagen gunung meletus Allah dengan kekuasaannya Nunam ploken laut di tengah Kadarat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya Can pernah aya berita Sugan gunung meletus gara-gara di ku insinyur <laughs> Di gunung Ayo meletus meletus paeh ya disenyur monyet. Can pernah ya tsunami terjadi, sugan gara-gara profesor di tengah laut kokobok. Ayo tsunami tsunami tsunami paeh profesor nak teri Anunyian kabeh gusti, Allah maaf ngan eta kejadian ayah nungun Enungondang, contoh logika nak ya, budak letik cerik, yang harup kabapa nak? Cek bapak nak jang cerik, dicabok pak usaha kusi AA kulancik nak, cek bapak nah mana? Makanya nyabok HP AA dicakal kujuang ragra karena batu belah, wajar, nuniyem cabokan lancik nak, tapi rungondang cabokan kelakuan Adina nunyian kejadian il alam tsunami, gunung meletus, gempa, longsor Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang adalah perilaku manusia anus doraka ke Allah sombong ke Allah bener? dimana datang teguran kabeh kebagian leres? untung tersekaligus ku Allah dihancurkan di Indonesia lain teman Allah mampuhun Ngelegitkan Indonesia sekaligus menghilangkan Indonesia sekaligus Allah mampu. Kalau lihat peta Indonesia daratan dan lautan masih luas lautan. ditamplokan cair laut, legit Indonesia kami bisa Allah ngayakin. Tapi kuno dituntut tsunami pojok belah di pojok belah ditu gunung belah di meledak. Dituntut terus sekaligus, sabab masih kena ayat benteng. Saha benteng, tuh, masih kena ayah bapak-bapak, daik betah diuk di masjid, di maghrib di isya dikir ke tuh, masih kena ayah kiai, memawa kitab, mapai majelis taklim, ngajar umat Islam, siapa bener ibadah, tuh, masih kena jelemah benghar, daik nyantuni yatim, kapak kiri miskin, berehan, tuh, masih kena ayah santri, anu betah diuk di tempat ibadah, di pasantren, lamun eweh nukarari itu. Lah mengesuah nu itu langit Indonesia, we. Allah bisa kan ngayakin? Laras, laras. Makanya aku disyukuran karena sok ibadah teh, seolah-olah orang numpang hirupkan nu ibadah itu. Mengesuah nu ibadah, masya Allah ancur. Makanya sing diraksa, iya sing jadi benteng, iya gebyar modelnya jadi benteng. Khusus surade, sing jauh genting nabalahi, ya. amin khusus halal Aladir sing salam batidun jawab akhirah oh, amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal ya manusia pernah dikomentar kumang Haji Roma iraha eh irama fans beratnya datang silaturahmi ke Bang Haji Roma assalamualaikum Bang Haji Waalaikumsalam <tik> Al warahmatullahi wabarakatuh <tik> <tik> saya minggu latihan saya cicing Gimana Bang Haji sehat? Alhamdulillah. Ngeunao mah lamun geus ngomong eta. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Kurang ge sok lalajo baheula keringora lalajo yang baheula. Di lemur mah layar tancap baheula. Aya film terjauh jauh. tiberi Prima si Dono baheula. Yang Roma Irama, datang film Oma Satria. bergitar naik kuda Oma muncul cering, cering, cering, cering. Eta musik. Nah, jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng jeng Bijil kuda, tungtak tungtak tungtak. Omah naik kuda mau gitar, tungtak tungtak tungtak tungtak tungtak. Hmm. Salarnau so, neta, kain. Tega saya nyebut kuda kain. Kakarak kain ceramah jemaah hewan nyebut kuda kain. kaciri dendamnya kain aww ya peting kuring ngaji di bala raja Tangerang nyeri takin nubia soran onet ibu-ibu soraja sepubarok niru sorakuda. kuda ngena ngejawab nah aribia soran on kuda peleceh disebut kuda ya. Lompat oma Ma. Tolong dong, Tolong dong. Beta yang bakau, kena kumusuh. ping-Ping, Nagatihan. Diusah, Ko, Astagfirullahaladzim. Kalian pasti akan merasakan akibat dari perbuatan kalian dan Karena Allah, maha segala-galanya. Assalamualaikum. oma Ma, Majeng, penjahat, gak assalamualaikum Ma, alih kumuh. Lompat deh, Omana Kuda. Lompat dong, lompat dong. Harusnya hmm. nyebut Kuda Deh, ya? eta ibu-ibu hari pentan nama ketiung biru tahideng tak, gak salah nggak menyebut kuda, nah salah kina aja, tak salah kina pakai jas, sealeha eta, yahau aing garana itu si apip, alhamdulillah kuri bisa kelas ke dpga jebadak bahulat dah, sealeha itu eta tuh, sekelas, bawa guehan di pga bahulat aja si apip. Jadi, ayo lu nggak Ya, sweet of memory. Mengenang masa lalu. Ketika, ketika di udak-udak beri tadi. Wajibut kuda, saya si Alea. Dan damai nama tibahela. Oma, lu Oh, oma tadi. Ayah, wa nyebrang nyeburang. Cekok, cekok, cekok, mumun oh mumun dikira kau Rika terima kasih mumun Assalamualaikum <tuk> Assalamualaikum warahmat Bang Aje musibah lupa di Indonesia gara-gara saha. dijawabku Bang Aje omak itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya lo baca lemah guys poho kagusti Allah itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa betul berbagai macam cara dihalalkan demi kekuasaan betul <tipun> di zaman sekarang kita <meng> ciri Om Aita lah alam nyanyi enggak begitu aja banyak orang Islam yang tak sembahyang. Betul. Untuk oh. tahlilan, mengharamkan muludan mengharamkan rajaban. Berjamaah, ogen, angkur duaan. lamun mau duit. Oh, mana jadi kandidat? itu lagu. tukang kredit. Atawa karen tenir Nginyam nasa juta Ngembalikan dua juta Pajar mah ngomong Nanulungan Padahal mah nyiksa Riba Haram Oh siya Anu langganan Bang ya, Didi Cicing Langganan Oke okay, siya sahadu ngondang musibah hijai lo bajelemah nges poho kagusti Allah ngangkat barbel besi 50 kilo diangkat kulengena asapang jagona ngangkat beas dua karung di panggul kupunduk na asapang kuatna tapi lo bajelemah ayo nges tekuatan ngangkatkan lengan teku besi 50 kilo beas dua karung teku du dengan ukur hai, kalimat allahu akbar lohor opat asar opat Magrib hai, Isya opat subuh dua loba hai, geste hai, terus hai, musibah datang hai, musibah kabeh kabagia ayo hijrah hijrah hijrah ulangan hai, hai, hai, hijriah ayo hai, hai, teh hijrah hijrah hai, hai, hai, ya dunia Laman keterangan, jana pernah ayah menyebutkan bahwa umur dunia di hijrah adalah 1500 tahun Di hijrah Terakhir karena dikit kiamat Ayah dihitung tina hijrah sarebu ratus tahun Berarti ka 1500 lima ratus tahun ade Kerawin, saya baru. Eh, besi, Apkir mantan kan? Daripada dikilo. Santri, tetap fokus ngaji. Awas ya. Kalau kawin, ngaji, canteres. Santri, ayo, nah, tidak. Kalau kamu, bawa mobil tajam. Naji, cantimu busnya randa Ngaji hela, insyaallah, hula wakamikirkan bikang. Hel <laughs> mungis karai, awe-awe bakal ngodak ngudak <laughs> Dah buka hutang siap Lo bah jalan bagus, pokoknya kusti. Allah, diadana noyot baik. adaan Maghrib, etal salakin naman ada penti. Piwe, kumpang majikan sepedaan, lo berita, we berita rame. Kanges, adan Maghrib, ngadenge, engker ke adan. Yang mendeketi, kamasin, bang ngajol. Tapi tengah ngajol-ngajol saya teman mah. Dar Kang eta geus komat. paling an tenang bay. Atuh jeung jadi opatan itu Kang eta amin di masjid. Haha <laughs> karek amin hiji. Rajin ngitung amin saya teman ya, mah. bubar ibu Kang es, bubar di masjid itu. Ah <laughs> tenang, temagri magrib ayeuna, isukan panggih deui. Sok tahu. Rasana umurna rek nepi ka hari Padahal dal datang tiba-tiba jaheula. Leres? Leres diadaanan komo subuh mungkin merungkut baik tinggal adana tanya trumsuan udah beda hawa adan di orang hawa adan di Mekah ya Allah ya Rabbana adan di Mastilil haram rasaan kasendot jamaah Kabeh lalu empatan kejar masjid-sir tinggalin berjamaah Allah kubar adan ti hotel ti maktab ti swalaya ti pertokohan kabeh toko narutup ngadeg ada nu belanja di usiran haram, harap haji haram, ruh, ruh, haram tutup ayat diurang, urang adan lohor warung nutup kok mau labanu belanja do kala ki adan ayo we licik bener, teh makanya pemuda nang bangkit santri bangkit jadi penerus nu tebudak teh ngora lain ulah ku aki-aki lain Hay ke aki te pangaruh huntu huntung geus beak teh kana lagu kiroat lengit maksakeun adan subuh lol siga nu nyari huntu halo makana resiko nalamon di lembur eueuh pesantren eueuh santri maaf asap pareum si arna ibadah makana di lembur teh kudu aya pesantren kudu aya santri ame hirup si ibadah sok leuwih santri wah budak oran nu tampil bahaya riwe Nunggah subuh asa kadengekeun festival aki-aki. nunggu hudang teh aki-aki tiap lembur, lembur belah ditugis geus kadenge. Astagfirullah. Nungmalar mungkin mebes weh. lembur belah ditu, eling-eling umma Aweh uh, uh, nu areling. Aki-aki <laughs> frustasi. -aki da aweh -uh, uh, nu datang. tunggu -tung mah aki-aki nagih sare di paimaran. Hudang-hudang jam 11 beurang, atau meh nagih teh salat subuh. <laughs> Temaran lebur blad itu aki-aki day wae. Mangga ka para wargi gerak gugah gugah gugah gugah sakedap deui subuh subuh subuh subuh subuh mangga gerak kacarai gerak kacarai hari tos dicarai marek sarare deui geuk bae aki-aki na pikun atuh batur is harudang titasare nya sarare deui Tunggu -tung mah di masjid subuh opatan opatan subuh di masjid aki aki kokkol bedug pasaran. Aduh ya Allah ya ربنا ya, udang nggak udang bedak corana tampil Insya Insya Allah sing baru namin ya Allah ya ربنا sadeh dong musibah di Indonesia lo bapak pemimpin sarakah nancer? <tuh> <tuh> Tapi terkabeh kabeh usah oleh lu jalur jalur lah dicap goreng kabeh karunya kanu bener, bener deh. Kadang-kadang memeh naik karena kursi dewan dihanap nak ngadeketanu malarat nu dipakai politik nempok kanula letik enggak cicing di luhur kedukan duit sidang nu dipakai politik nipu kanula letik nu nabeh nabeh nu ngampar ngampar, anu sebe sebe. Oh gitu Yo Barat Jawa Barat Jawa Timur ya Jawa Timur Nu malarat tetap malarat Dilaluhur mingkin makmur Bener Listrik-listrik neon neon Tai kuda dikadutan Ngerti aja Saruak Listrik-listrik neon neon Tai kuda dikadutan Rakyat letih kelaparan Tenon-non Nu penting beteng bapak Beteng ibu dilaluhur Ngegerendutan teki KB kabeh ayah nujujur nusar nusok resep ngebelaan nah doakan sing saroleh amin ya Allah ya robbal sahada ini ngondang musibah di Indonesia lo baca lemah sengah hina karena amaliyah ubudiyah para ulama-ulama soleh silahkan anda gak senang tawasul tapi tolong jangan memusyrikan betul silahkan anda gak senang meludan gak senang rajaban tapi tolong jangan dulu mengharamkan betul leresta ayah nunggu jangan tawasul Jan naon ngirim fatiha ka nu geus maot. Emang kunaon? Atuh moal kadengeun da geus paéh. Sampurkeun ka goreng. Omongna ente piye? Inya Kang Aji, jang naon urang macapatiha, panu, namatnya, ha, panu, pae, maca fatiha jang maut nu maot? Nu maot geus paéh. Heuh, Terus, kapan paéh mangga teu ngadenge. Maca fatiha mah kadengeun ge moal ka Oh kitu. Atuh ah Kang Aji, logika we. Logika naon? Nunggu supaya Mama gak ada Kang Haji. Nunggu ada yang kayak di mana-mana kayak Kang Haji. Logika atau Kang Haji. Eh, siapa kayak logika? Ayo, makai Iman. Maksudnya aku mah cek logika gitu. Nunggu supaya Mama gak Sabab. Nunggu ada yang kayak Manuhirup, Tapi lain cek Iman. Cek Iman kok rek, tengah ada yang kayak. kudu. Luhan, Pak. Sabab, loh, Pak, Nunguhirup. Gak setengah ada yang kayak. ulang dik itu. Masalah tengah dengeng, aku dulu ngapain? Lo baru hari rupiah, tapi nge setengah dengeng. Saya akan aja, akasia. <laughs> Ayah kene ya? Ayah, di Goran yang Ente, nah, tunggu rupiah, hirup yang setengah dengeng. <laughs> Jadi urusan ngadenge, jeng tengah dengeng, lain urusan hirup jeng pahit, tapi urusan Allah anu ngaturna Benar. Allah nu ngatur akina sorangan hirup kayaknya tapi setengah dengek salih iwang bah kemana? gas burung seberasa liter? genop karung ya mudah-mudahan abah dilegleg maung amin pakai amin segala lupa nyambung. Eh kan jalan manik itu kadang-kadang makanya logika, we logika. Ay, iman kemana-mana saya ngomong kembalikan kepada Quran, tapi tauhid teri iman, teri pelajari, kembalikan ke Quran. Heh, Quran, nana ngajar Leres Ya Allah ya Rabbana, cek logika, guys. cek logika, cek logika. Setiap dulu empang, tidak boga suku, nuta boga suku, lempang, cek akal, lain cek iman, lamun cek iman, masalah lempang, lain masalah, te boga suku, lain masalah, boga suku. Tapi urusan Allah buktina nah ayam makhluk Allah, awas sukuan. Tapi bisa lempang, neon, nah, orai Bener? we akal, akal aya iman ngambang? Luka belum kusana tutung cek akal, bener? Tapi lain cek Iman, saksana janji belum puluhan poe bulanan, namun cek Allah, tetutung, tetutung. salamet saha, Nabi Ibrahim. Makan ayam, pelajaran, channel di neraka, ayat, tatangkalan hirup, pandai protes, kumaneh nama. Perwaku, tataan tangkalan bisa hirup di neraka, atau kabalam, tutung. Nang urusan tutung, lain urusan sene, tapi urusan Allah. Ulah tatangkalan di neraka, nu diciptaku Allah. Hamba Allah ayah nu cicing di neraka, tapi terkabelum. saha malaikat jabannya tukang nyiksa, nyiksa saha nyiksa siang. Tobat <tuh>, buru-buru siang. Sopnya pelengen ke Allah. Faalul lima yurid. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Ngaji, mah ngaji. So ke pasantren hala. siapa siap mah kaulah, magis ngaledeh. Kadang-kadang hadis, kadang apal dua hadis, tidak buku terjemah. Buku nalungi hadis, namilu nungit. mah. Ngaji, makanan ngaji. Untung anak kurang di pasantren, kan? Kayak anak kurang nunggak cara wab neng, Amin. <tuh> ya Allah, ya Rabbal, daksi di ulama besar, eh. Ngan syarat menang, man manfaat ilmu Kalau itu pasantren, jaga akhlak kan jadi guru, sakitu Ada, ada adaban jadi guru, kudu jaga sebaiknya lo bernul pas kendali, santri kadak-kadak sok sokahina ngaledek nyepeleken, ngalecehken sakumaha lila na ente santrian puluhan tahun cicing di pasantrean kitab numpuk tilu gudang lamun goreng akhlak kan jadi guru maaf, mual manfaat ilmu sebab baik keterangan al-adabu fauqal ilmi hari adab-adaban, ayah disaluhurin ilmu kunon santri bahula jadi ulama besar kunon santri bahula jadi kiai masyur sabab santri bahula mampu ngebeli hati guruna taazim hidmat ka guru ke baheula sawah lega teh nya cul santri unggal isuk mah pacul ama wios ama mah calik di bumi sawah ku abdi diuruskeun santri baheula Ajengan balak kebonal ga, tenyuh melak naon, rek muludan di pesantren ayah asak, cik ajaangan, jang, ia jauh pengirim saha, sanes pamasihan ama, di kebon ama, gening asak di pelakanku abdi, kango muludan, nuhun jang, sing manfaat manhelmu helmu, guruku ahlak santri, ulama bahula legede, kulah nalomba, tenyuhan ayah lauk, bejak wae. daserona di Kaya rada curiga ya ya mantan mantan sero di dia ya <tuk> di panggung aya mantan sero. <tuk> ya, tapi ridoe guru ridoe. naon sebabnya ketika rieta guru butuh tanaga santri bahulama teh se sebab santri nawarkan diri harapan guru hayang dititah ajengan calik payunan bumi na, pura pura ngaliwat ika jauhan hayang ku ajengan hayang digerok. Jangan dia mohon ama nte kerariwo, nte ama panglingali ken di dapur benahannya, lama ekumahan dan pangumahan ken pangrapihken, mohon ama mangga, hayang yang beda jeng santri ayo nak guru bijil keluar sing gerembeng, ayo ageng ayok, birat santri teh nungselap karena bedug, nungasukanak rokok, tapi kajengan renge urat beheng, nah ayah baru dakca dede. Ya. Rekmi Tah meniheng, "Siap, santri si Munang Elmu Ayena, hayang manfaat keluar pesantren jadi ulama jadi kiai, beli hati guru tiayena. Ku akhlak-akhlak orang. Insya Allah, awas ya, boba. Nunggonak musibah, loh, baca lema ngahina karena amalia hubudia, para ulama-ulama selesai. Sadei, canda nunggonak musibah, loh, bapak umat Islam, resep nyariin masjid, tapi mung gak Oh, ingin mewah-mewah pemahal-mahal tercerahkan canboga, canboga masjid dengan biaya jalan-jalan nggak gotongan gentong panas itu dirasa lemparkan saja lemparkan saja mengatakan apansa dilempar hatunuhun anu parantos ngelempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu tinggal ngelempar mudah-mudahan nyara rungsam soka ini jariah di jalan soka ya salah itu Salah dek, dek dek salah. Nusalah umat Islam nomor rampuh napel kor Eta nusalah. Karena bangga rasa era, benghar di, lim, di lemur mental jariah masjid di jalan era datang ke jalan. Eh hey, panitia bubar. Tong mental jariah di jalan. Gentong kasih sikit kabel kabel gulungan gulungan gulungan. Cek panitia. Atu kuring temental jariah di jalan. Iya masjid di mana biayana? Kuring nomer eset. Hebat Islam. Yang ingin masjid tuh sawah kuring 20-an itu saya hektar jual. Yang masjid cukup deket kantor desa 2 hektar. Ulah ya taman teman tuh. Wow blok. Cepat nit atau badai dibereskan mah. Abdi mual papanasan di jalan nih tang loba omong gentong kasih sikan kabel kabel mik mik mik gulungan-gulungan. Itu salon salon salon sepekan-sepekan. Benahan. Sabar biaya, biaya, sabar adik. Ya, kita ngelangkung 800 juta, gending low loba ya, ini. Teruskan, di jalan. Astagfirullah. Baru magentong, gaji kasih sih, ke. Dah, jalan lagi, tuh, marah, jeng, asukin, gentong. Gak nolong, kena pika ujung, genteng, Ya, Allah ya, Rabbana. Eh, Serek maju, Islam lamun gitu cara, nah, bener. Batur manjang gereja sampai miliar setahun beres. Umat Islam yang musala 4 meter kali 2 meter setahun pondasi itu beres beres. Kadang-kadang panitia pembangunan ribut yang DKM perebut duit jariah Mana duit itu tilurah 2 juta benarak. Mana benarak kami bawah kabang ditabung di jalan murah gelungit. Teka pagi deh. Duit jaria napi kalungit gelungit. Kacau bener. Ngano jadi aneh nadei naon. Eta jalemah daik papanasan mentar duit yang masjid. Tapi masjid kerjijian jariah di jalan, awe uh, ke masjid masjid. Ayah nugi itu ayah, didio ayah nugi itu, di didio mah ayah wae Ya Allah ya Rabbana Eh tadi depan dia diadanan teh dia murungkut, pada lihat kermetajariah nama dari papa nasar. Allah akbar Allah subar tuh inget mehna keur papanasan menta jaria oh karake adan nepi umur teh kalohor molor deui cuman teh hudang teh kudu ngusak deui sakitu teh geus nyatru meun anu adan teh eta adan make kiro ateh kitu da adan aya senina adan Mekah tanu bae eta adan itu cisaat Yasti aya masjid kaum tah Yasti Islamic Center. Naon? Ayeuna no kieu. Allahu akbar. Allahu akbar. Kaum Surade. Ayeuna no kieu. Allahu akbar Allah. Citariti, <tuh> <tuh> pemanjakan sama lototan, dan sosok dan subuh itu salah kina merina. Mengapa <tuh> karena Nungarora tampil, insya, insya, Allah. Saat ini mengundang musibah di Indonesia. Lebah jalan bagas resep ngasupkan barang-barang nu diharamkan ku Allah, riba. Hasil nipu, hasil macet, hasil maling, hasil korupsi, dedet dedetkan kata beteng, jadi daging, jadi getih, maut, tak buru tobat, hati hati sahul nabi, kulullah min dahbat, haminal harom, panaru awlabi, setiap daging, getih, nuri citak tidak ada haram hasil haram, maut, tak buru tobat, maka di akhirat esih beteng diganti ganti, kusene neraka nadi Allah, naububil lahmin, balik semua naububil lah, singi salamat orang saderi naim. Ya Allah Ya Rabban Ya Allah Ya Rabban Jadi Asep hijrahna Nabi Teh Eh tahun hijrah tadi Cetus kenal zaman Khulipah Umar bin Khattab. Leras Usulan saha Sayyidina Ali Dicanakna tina hijrah Nabi Supaya umat Islam mengenang Sejarah perjuangan Rasulullah yang begitu hebat Rela mengorbankan segalanya Untuk Islam Supaya Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia Ia jasa nakang je Nabi Alhamdulillah Cena tadi Nabi meninggalkan Mekah, kami dinasian ku Abu Jahal lain. Ketika Rasulullah menghadapi musuh Allah, justru Rasul paling depan. Bahkan Rasul puluhan ke perang selalu menjadi panglima perangnya. Ashirda, Uqbal, Kufar. Rasul sangat keras ketika menghadapi musuh Allah. Tapi di balik itu ada akhlak mulianya. Ruhama, Ubayi, ketika orang-orang Nasrani Yahudi menjadi tetangga Rasulullah di Madinah mampu menghargai Rasulullah Rasul pun menjaga mereka sehingga Yahudi Nasrani yang merasa nyaman tenang bertetangga jeng Nabi hiji-hiji nungtut dibimbing hayang maca syahadat Alhamdulillah lillah tapi ketika perang Rasul gagah pangelimanya nggak sedikit dahi bercicuran darah gigi rantok kerasa betan tombak musuh karena kalau perang Rasul selalu paling depan, inilah jenderal sejati Subha? Subhanallah, memang ayah dikait-kaitkan, memang rasul hijrah, ayah ancaman tiap jahal rasul rek di penjara, rek diusir, rek dibunuh. Maka Makan nasur Arab abdi Wa kan? Wah, ini yang mengkurupi kan, ledi nakafaru, liut kau, yang kau, yang khrijuk, yang yang dengan cara memenjarakan, mengusir, membunuh, tapi kabeh tipu daya nakafir firkurest digagalkan ku Allah justru balik dibalas ku tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Abu Jahal ngumpulkan pemuda kurest Mekah diberi pedang hijewang di sayembarakan sing mampu ngabunuh Nabi Muhammad di napeting ia cekis Abu Jahal bakal menang hadiah 100 ekor unta ngabreng rumah Rasul di kepung peting-peting. Jero imah dua an nabi jeng ali, Allah wajah. Allah tidak membiarkan habibnya yang teraniaya. Allah ngutus malaikat Jibril. Ya, malah Ekti Muhammad. Eh, hey Jibril, sang Habib Kaula. Rasul Kaula bimbing ka luar Maka Jibril, Mayun ka Rasulullah Jadi rasul ayah parentah non Jibril, urang ka air na wangi dibimbingku Kaula. Kunon gitu, pemuda koresmokah nyanak pedang rek bunuh anjen air kene. Kaula jeng Ali Jibril, ajakan Ali, ulah tinggalkan baik di diu. Seolahlah saya Sayyidina Ali di parabkan sorangan. Cek Rasul kehilat kaulah kebebejak Ali, bangga. Rasul Mayun kali. Ali, kaulah datangkan balai Jibril, bir. Rek keluar. pemuda berakuras mekah mau pedang reknya buruh kaulah. Ngan anjen mau diajakan keluar. Siap anjen yang harapan sorangan di dia. Kumah jawaban saya Ali. Ya Rasulullah, selamatkan dirimu ya Rasulullah. Kalau seandainya kau teraniaya malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan Islam ya Rasulullah? jangan khawatirkan Ali kalau seandainya Ali mati malam ini jangan khawatir ya Rasulullah nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelakmu ya Rasulullah inilah hebatnya sedina Ali maka ya ungkapanlah la fata aliyah wala sayfa illa tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat zulfikor. Jaga Rasul Ali e Siang tempat sare kaula, kamar kaula ya sorban kaula nuhejo pakai simbut ku anjen. Ali masuk ke kamar Rasul, memakai sorban Rasul yang warna hijau Lalu Rasul ke ruangan tamu lagi, Jibril mayunan dirinya Gusti, sate acan muka panto canak tanuh sakepulan panangan Jadi lantai rumah Rasulullah, pemimpin besar Lantai rumahnya adalah tanah ngebul Lain marmer, lain keramik granit Diambillah tanah satu kepalan tangan Kumakan Jibril, bacakan surah Yasin Lalu membacakan surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna kalamal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzilal 'azizir Rahim. Litundziru qauman mamma undzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad hakqul qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi 'anaqihim aghlana fa ilal awqani fahum muqlahun. Wa min baini aydihim sampai kalimat lahir bersirun cek malaikat jibril stop gusti Liren, Tidinya lemparkan eta tanah keluar dilemparkan lewat erang-erang angin rumah rasulullah datang angin eta tanah keluar nyebar kena kasakabe pemuda kares mekah nggak ada kasir singgaloler jalan dipatung Coba mereka Jibril Gusti, buka pantau, dibuka pantau begitu kali luar, ngaku pemuda lele pemuda kures mekanjarikal pedang Jibril, ya saha, pemuda kures mekanuba dengan bunuh anjon, ya kunaon Jibril, disirap cagar kendoi Jibril karunya, cagar kendoi Rasulullah malah karunya, jelema rek Doli, Mereka bunuh, tewala kaya Rasul masih kena karunya, Taya dendam, mau disiapau barok, mual gitu. <laughs> cokelan liu, irungna, hiji-hiji. Kau berarti, ai. orang <tuk> masuk ke terapan, penyakit, dan tong kabat, batur ka dulur sorangan sok ayah dendam. Ya, benar deh. Benar deh. Cek salah nanyai orang rambutan, loba, di dahar kurangnya mual buruk, karyanya, ah, mening bagikan sok, opat bengket, opat bengketnya Nah, tah, gigiran orang imah tetangga bere Lu mana, Kang? Eh, tadi geren ima dulur orang keneh, eh, teteh, tiwah, eh, teteh, ngena dimana, eh, nate ngena di orang. Maksudnya nonya, ayah kang teh sadar, mana nake, boga bukan, nanaon, bukan milik, Tara inget, ka urang eh, orang guru bagur, kehulanan, sorry kang, sorry. Ay, no, gitu, aww, Eta, ngus, ayo, kita awewe di dia, eh, tangga saya dewa. Tidio mimie tina, ketika karawang berarti tetangga aing tetangga ya Allah Rasul tidak ada si rasa dendam malah karunya cok lamun orang eh tetangga dolim kau orang pek eh tetangga dolim cilaka kumace kurang oh, lebok iji hikmah bahwa ahlaknu mulia Rasul ulah jadi penden jadilah seorang pemak wa'afu man zolamak Maafkan orang yang mendelim kalian itu harganya mahal di hadapan Allah timbangannya amal solehnya akan berat nanti makanya ngamal kenanya berat ngahampura ke jalan telim. kayak hulaanan kurung ngahampura kasih etak lah mencang nyukruk tihla karena lahunan mual pisang ngahampura awas tuh ulagi itu setetati ya Allah saling hambur kau mau jeng nudak sadar geura eung nu deukeut teh kudu akur, da ayah kabutu mah ngadadak lain menta tulung ka nu jauh ka nu deukeut heula. Bener teu? Jadikeun prinsip ka urang pasiripis, dulur 1000 saeutik teuing, musuh hiji lobat Nikmat mah mun hirup kitu. Bener teu? Euceu akur sala lembur karek kaluar ti imah arek pasar, geus nanya hareupeun imah tatangga, ka mana meni rapih Doana Selamat aja jalan hati-hatinya kaluar tata nggak belah ditu tukar mono kapasar nyampur ke nehal ada CS belah ditu nempun nempuhin kamu nama Nirah tapi kapasar salaman deh teka rasa itu asal salaman yang hony kapasar enggak <tik> saja jalan mah nama CS nakabe perlu melayan ongkos ojek selamat dengan cokor bare-bare dalam pang jauh <tik> coba mending loba badul daripada loba badul salah lemur akur jalan sempit akan terasa luas betul <tuh> tapi lahmu salah lemur ia musuh orang kabeh maaf saluas na jalan mual bisa lempang-lempang acan kaditu era kaditu sian kaditu sian mending loba dulur benar <tuh> ayna beres muharaman dendam ganti gantiku silaturah <tuh> jad gantiku sifat pema da'ya da penga abutuh mengadada kanu deket mentatul tul meneh jeng judoh jeng jodoh jeng deket hila akur insya tetangga bunga milu tetangga sedih milu Kudu itu kun kali wala takun kun cek Imam Gojali hiduplah kalian seperti kedua tangan jangan meniru kedua telinga bagaimana kedua tangan kanan kiri beda profesi anu katuhu kanu ngenah-ngenah wae sate pais lobster nu katuhu wae sama lalap nukatuhu nukenca mahayangnya nyekal geulahun sebohe beteng mules ini kwc cek nukenca biye bau ain <laughs> cek nukenca cebok terus bener deh tapi teparasea akur sabab nanaon sabab nukatuhu nate sombong nukatuhu sadar cicing dina kemuliaan Sadar, mual sukses, lembut dibantu ku tatangan udah ket, lu kencah. Maka ketika menang milik gede, ini kamol meli jam tangan pang mahalna, dipasangkan di tukang cebok, di tukang cebok, jadi gagah. kitu jeng tatangga gak berbagi berbagi, lereste. Ketika katuhu kamu si bahan, atel, bisa gagaro sorangan, lu kencah hideng, teguhu di ngagaroan coba gitu hirup teh jangan tak tangga teh sing era kulengen beda profesi tapi ak akur wala takun udunain dan janganlah meniru kedua telinga kumaha celi katuhu kenca celi lamun diukur di tukang paling sejengkal deket tapi sok jangan deket eta celi nu jangan pernah amprok sekali-kali acan jeng nu kenca nu katuhu hayang panggi nu kenca lewat harap nu kenca lumpat tukang so masalah masyarakat itu ayah panggil di persimpangan jalan mustika jauhan kat tempur molotot mengkol nata bibir nyengsol dua belas itu balik silakan yuk nokia dio kali di tempo dua nangis nyungsep di sawah lebok <laughs> siap aku ak. nabi digambarkan satu tubuh kita itu Islam satu dengan yang lainnya betul seiring aku suku beda profesi awaknya suku jang lempang, lengan jang nyekel panon jang ningali, cepil jang nguping letah jang ngasaan, lambai jang nyarios hidung jang isep udara lereste beda-beda pegawai anak-anak tapi akur, kompak, saling merasa merasakan sapa sama manis ditajong indung suku karena batu nepi kagetihan. sahanu panggilan nyewe saha, biwir padahal tata ngga jauh Lucilaka dihanap biwir nu panggilan namonyong cek lengen ayon setewir cek biwir itu tatangga dihanap silakan tulungan tulungan lengen turun nulungan mencetan irung simpati soksana jantung babantu oge okay. milu nyengir ngariut mondokan panon simpati milu cerik celi nepi kaberem berem tekuat nahan kanyari, huntu ga dijerok kekerkat heheheheh bujur di benerkan tulangnya bengkok tekuat nahankan nyari menip berat berat brot, gogoakan simpati kompak kabeh kompak itu ayah hiji rumah hiwal cuek tepi piluan saya sama ngarengkol, wedi jero iya amit amit tehing saya sama tapi piluan tarah jelaman nanti apatis Masa bodohan Lungun mapak pikpak mencetan irung nyengir nyiru Bewin nape monyong monyong untuk kakareket Celin nape ke berum-berum Hujur kayak parat perat perat panon cerik eh setemah ngarengkol, Molor wedi jeruk E tate ciri na jalo Licik si etama Licik na kumaha Giliran manih ayah kahayang mari woh ken sarerea Amil kudu di tayang. penghulu kudu di tamun namun seeta ayah. minat ayam niat ih. Saksi kudu ayah, walina kudu ayah, bahkan kudu diresmikan pakai surat-surat resmi SIM, STNK, BPKB Nah, SIM, surat izin mondok STNK, surat tanda, nurunkin kolor, ayah kumplit didinya Nukatilu, BPKB, bukti pemilikan kendaraan brewok guna-gunanya temen-temen ngajar ya juga nuka pencet ya Allah ya Rabbana makanya ya munadir pesan kema panitia bejaan ini ini marake pemper ditanggung jawab siya karpet baru hangsur bu bu siap kompak siap Citaritis siap membangun silaturahmi. kudaya Hikmah hijrah sesulit apapun, masalah yang kita hadapi di desa kita, kalau kita bersatu, insya Allah akan ringan menghadapinya, betul? betul. makanan kudungahin betul. namun te kompak, mual, mal bisa terjadi ya cara kia. gara-gara kompak, Alhamdulillah. Ya. jaga, muna bisa tingkatkan kualitasna, insya Allah maka Rasulullah s.a.w seorang malaikat Jibril di Damang Gusti saya berangkat ngelangkah langkah Rasulullah menuju rumah Abu Bakar Siddiq sampai di Abu Bakar Siddiq nyamper Abu Bakar Siddiq langsung menuju Jabal Sur di Jabal Sur Suraya Guha asup Rasul Jenggak Bakar Siddiq di Guha di dia Allah menyelamatkan Rasulullah dengan cara membalas tipu daya Abu Jahal kucara tipu daya Allah kumacarana Allah mutus laba-laba lancah dararatang nutupan panto guhasur dengan ramat lancah bahkan manuk japati dararatang ratang nyariin sayang nutupan panto liang guhasur sehinggalah dipandang di luar mal percaya ayah jalmi dilebet sabab dipantau nangis katutup kuramat lancah ini yang dimaksud wallohu khairul mengakhirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya ya si pemuda korea mekah dicalagirkan Allah sing singgabang lalu empatan bumi Rasul ayah nukar ditutup ke sorban hijau begitu di kadek Sayyidina Ali nubangun dengan pemuda Quresh Mekah ngerasa lobaan tadi nama Sion Sion jadi masalah iya Ali ngehalangan karena perjuangan urang cek pemuda Quresh Mekah keroyok dikeroyok mengalami satu kekalahan Sayyidina Ali di talian Dina Hijiti yang dilebat bumi Rasul sabab nudangku pemuda Quresh Mekah hadiah 100 ekor unta pikir ngabunuh Rasulullah cik abu jahal awadai, tempat tupang deket nanti dia yang penyumputan beri poek eta leweng nyaita jabal sur Sol -sol, datang kajabal sur tengah peting eta di caang bulan datang ayah guha cik abu jahal pasti nyumput di jero guha emang ayah dilebet cek pemuda kurias mekah pikir abu jahal mun ayah muhammad di jero guha lewat mana liang nakatutupku kuramat lanca lemun ayah asuk jelemah kan dia aturuk kuramat lanca emang ayah jelemah bisa ngerapihkan cik abu jahal oke buah karsidik nguping dilebet cek buah karsidik gusti pemuda kores Mekah ayo dipayunan lawang ya kumaha seorang Rasulullah liang-liang anu tembus keluar sehingga cahaya bulan nyorot ke jero ku batu ayunakene nakene bisi nararo rintip sehingga di jero guha jadi caang ditutupan ku Abu Bakar Siddiq liang lu tembus dinding gua keluar, luar batu beres Abu Bakar beres ada enak atau tutup sok calik deh Abu Bakar Siddiq caliknya randeh karena dinding lu hiji gua dinding payunan gua hiji deh ini payunan bersikadi ketingali ayat cahaya cek Abu Bakar Siddiq ditutup ku batu ku dampal sampean ke kadugi ditutup ku dampal seap sampean Abu Bakar Siddiq ternyata lain liang cahaya bulan tapi panon orai begitu dia asongkan gecelok hampir ngejerit Abu Bakar Siddiq nahan rasa kanyeri digeger lambainah supaya ulah keluar suara Rasul kaget ayo naun Abu Bakar Siddiq orai gusti kana dampal sampean diangkat ku Rasulullah tos bengkak kena kuracun orai perah orai Seorang Rasulullah angkat dampal sampean anjen diangkat ku Rasulullah pamacokan orai dinadampal sampean diciduhan ku kangjang Rasul cerok diusap langsung merajel perah orai bararijil eleh kuludah nakang jeng Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, jabat Rasulullah damang deh ya bakar sindik, dia merinan riwayatna mimitina yang ngajampe maki ciduh tadinya mimitina, ya iyalah tuh sembarang hmm, apa, di mana kangeta apa itu itu lagi apa, sejarah anak lu nya, hehehe, hmm. apa sih <tuh>, ayahnya ayah? ayah, ayah. Ya e, ana budak teh gering geus di rumah sakit ngan teu cageur wae, ahanna mah dibawa wae ka imah, mun ningges 10 juta tibang 3 poé oge kuring teu kuat tenaga, biayana, ana di imah berobat jalan, atuh datang ka dia menta berkah doa, doana we abdinya nak nyanak caina akue, hayong dijampe Kiai, suwana diijabah anak abdi cageur deui, ah, mana mun keu cai-caina mah, cai-caina keur. Saha so, budak teh ngaran? Jai, Jang. Hmm. Kepan semai wajah sedih, bin Tutupan nuker mallorge, puah! Cek Kiai, Inum Ken Kabudak, sebagian kompreskan sebagian, insya Allah singgih jah bah kualloh, cagarita budak. Amin, Kiai Nuhun, Kiai Nuhun, kuring pamit waya Kiai, manga, manga. Iya, malah kadar rek Kiai, Kang rokok ulaki gituan, ulang teh tak tangga, lain tatadi. semah balik kiai asuka kamar muka amplop tilur 1500 kiai langsung pingsan ngegelepek <laughs> cek kiai nyawa ceknya kia majeng rehaknya pelecehan eh. pelit semah kakiya ini ya Allah kepan loba umat islam pelit kakiyai benar tak anak ngaji di imah kiai, ti bang kiai Meta udunan, jang mayer listrik di majelis Taklim 30.000 ribu sabulan susah, atau kira-kira. maju pendidikan Islam umat Islam napa relituem? eh pendidikan umum naik brok-broan mah, kursus komputer mah 300.000 ribu mah bayar, mah kursus bahasa Inggris 200.000 ribu mah bayar, mah PKI kiai di majelis taalim tiga ribu jang mayer listrik sabulan sekali, sodakohna bejakan kaki ayin kaisa sekali kan satu minta kiai di Karawang bararegang kasedotan ikhlas mimpi ngebaki ayna ahli hisap ketukang ngerokok kayak ngerokok kiai karunya bukan meleman curuk Ungal poin berarti sakti itu kiai tahu dilawan itu paralit ya Allah kadang-kadang budakna ngaji kaya mah kiai induk bapak nama itu nyaho-nyaho bijaksana kolot gitu dalam ibu boga anak ngaji di Imah Kiai, dididik Ku Kiai dengan keikhlasan Kiai, budak jadi soleh, budak bisa ibadah. Tapi indung bapana, uh, kalimat, ijab kabul, serah terima kaki Aino didik anaknya, maka di akhirat eta budak soleh nyafaatan guru nanya kiai indung bapana mual kabagian syafaatnya. denge sihat Udin, Oding ajum, dengeh, kelta kalau kelamun ayam budak ngajir imah kiai kalau takan pernah serah terima isukan ngabringkai kaya kiai demo kiai demo naon mau beas lima karung bisik ya itu bukan beas rokok samsu, 10 dus itu kan kaya ngahuleng enon kang ya penting bicarakan aku si asyap mubarok bicara naon? Kan he pan anak abdi tinggal jadi kiai gusah berapa bulan, he gusah tahun kang, di dia, oh, gusah tahun. Alhamdulillah anak akang merajin, di eh, dia, balik ngalong ngalong ngalongnya, balik isah, balik isah, pang rajina budak teh, maca Quran aja pas sehat, di oh, dia, nyak kiai, atuh he, he, nu wajib dia abdi, kalau tanung ngadidik, ngan abdi rumah sabodo, ayo anak budak abdi bisa ibadah, bisa ngaji, kiai nu ngadidik abdi, nu doraka kiai, doraka kenawan, abdi chan pernah ijab kobul kag kiai terus kemudian anak soleh bisa nyapaatan tanah inung bapakna di akhirat sedangkan abdi can ijab kabul kan nunggu ke nana abdi hayang kabagian sapati di budak nu soleh di akhirat atau kiai urang ikhlas kan aina urang ijab kabul abdi nampi yai tidak kebodohan abdi An abdi hayang salamet di akhirat disalamet ku anak nu soleh nu dididik ku kiai sing ridho diberi amanat ku abdi tarima budak abdi jadi santri pak kiai didik ibadahna urusan biaya abdi lu tanggung jawab hebat kalau kita bejana kiai sok karokok ya, <tipasuk> lamun ayah kan, ayah nama tong riuh dengan rokok kiai Abdi nungajamin kiai tong liar kemana-mana, sang harupan anak Abdi di imah kiai didik jangan bisa ibadah urusan rokok Abdi nungajamin jamin, tah, sepuluh Samsu Samsung belum usia <tipas> beda kiai itu boga beas, ah, di mana tu ada narabodak santri teraudunan tenang kiai, tong liar kemana mana, napkah kiai jeng keluarga, kuring nuajamin beas lima karung dua bulanan, Kira aku beas sungkul tak kudu ayah laut, kudu dibeli, kuduit kudu ayah, duit nak itu kiai, aduh, uh, sabu juta sabulanan bulanan, semangat kaki kiai na, kuota kota na pulma, nuajarnak jam magrib, genah kiai, lepas suarana. Alep salah lemur nggak dingin, oh atuh pengaruh Samsu ih sepuluh dus beda Alep entah beda, buah bebas lima karung pengaruh itu, hm. ta puluh juta seminggu santrina bubar tarore kabeh. <cum> kiai kenceng tih, tuh na kiai ngahulung santri Allah isuk nakiai muka warung, dagang beas, dagang rokok tangga rana kiai kreatif subhanallah ayo dukung perjuangan para ulama, para kiai sama mbu nauran, jadi amal amin ya Allah, ya Rabban makasih pemuda Quresh Mekah nges berpikiran harita di Jero Uwesasaha nges tinggalkan, begitu ditinggalkan etang guha karena kesababara lengkah, ayah satu riwayat mengatakan cak-cak di di Jero Guha Pemuda Kures Mekah Stop eh naon eh cak-cak di Jero Guha Maksudnya naon Lamun aya cak-cak di Hiji Ruangan Di sana Berarti aya Penghuni Barik Ayo Saha di Jero Atupan Hese Asupna Ramat Lancah Sakitunutup rapi Jang meyakin kapanasaranan Nyokot batu Nyokot batu Dilempar itu yang gua Set Kenak Karena taarkang Jeng Rasulullah S.A.W Sampai keluar darah Rasul reka jerit nahan kanyeri ditahan Abu Bakar Siddiq rek loncat keluar Ngehajar pemuda aku Mekah. ditahan ke Rasulullah Gusti, gus keterlaluan Gus keterlaluan kan abdi nua hajar keluar enak Cicing, Allahumma hak dikaummi Inna humla ya alamun Makan aku gitu, oge okay. Tanya rahuan Kena cicing, cicing, cicing Sabar na Rasulullah Cik pemuda aku rez makan Wah, sasa Namun kena maya je lemah pasti Tidak kena ke Rasulullah guys tinggalkan ditinggalkan gua sur cek rasul guna sahabatnya budak punggul kuris Mekah mabet kajerau Guha ayat cak cak wisti bisa ada. mana eh tadi nak atap Guha kumasa Rasulullah payah dirinya sunat mehan cak cak pernah jadi musuh Rasul di gua suruh eh, udah mati kolot bahwa lapan tiap malam Jum'ah mau karet di kamar Umi malam Jum'ah sunat mehan cak cak hmm, mana? Ati oh, itu nawek itu Si horeng eta malam jumaah engke bakal ayah penghuni. Sieun dideleuk cucak-cacak. Sebab cacakna balaladeur bahulan. bodas. Ya Allah ya robbana. Tiga hari, tiga malam di disamperku para sahabat maka perjalanan hijrah dimulai menuju Madinah Al-Munawwaroh. Itulah strategi diaturku Allah, Piken, teruskan perjuangan Islam, nyebarkan ke seluruh dunia. Madinah pertama yang dibangun menjadi sukses di bawah pimpinan Rasulullah, dan Mekah pun mampu ditaklukan. Alhamdulillah. Hikmah besarnya, tidak hijrah, Islam nyampe ke lemur urang Alhamdulillah yuk orangnya hijrah namun hijrah orang asyaf hiji minalkasli ilat juhdi hijrah orang tidak kedul jadi rajin iman amin anu kedua hijrah orang tidak perpecahan menuju persatuan amin Hijrah orang nukatilu minal bakhli ilal sahyi tina pelit jadi berehan Amin Nuka opat hikmah orang hijrah Naon orang hijrah Minal jahli ilal ilmi tina bodoh Jadi boga el Ilmu Mudah-mudahan emang fatna Hampur tina segala kekurangan Sampai perjalanan simkering jauh Enjing insyaAllah di daerah Bogor Pengantan citerap Ken baik itu nanyakan kek malam Jumaat diciterap eh, malam Sabtu diciterap malam Jumaat diciterap malam Sabtuna langsung ke Bogor malam Mingguna ke Sagaranten daerah Gardu Gardu Sagarantan sebab acara Muharaman keneh sarang Kori Salman Amrullah terus malam Senin malam Salasana ke Brunei Darussalam lamun ayah nunggondang pancan beres yang ngomong Lama dong, mana nggak ada masareh tadi. Ma, atau jangan angkat itu. Oh, waw, pada nggak pulang di Itu ibu-ibu percaya. Terus, Bu, eh, tareka Marana itu. Eh, teh, eh, Ita, eh, diokelah. Oh, diokelah, diokelah. Butuh teguh doa. Ada item itu, betul doa di Sang Habipan Bujur Amit-Amit. Culangung. وما زالوا وازالوا على زيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد، رضي الله تبرك لدارنا نقول لسادة، الله Amin ya Allah ya Rabbal 'Anamin ya Allahzubillahimnasya wa wa nadrajimismu rahmah nadir rahim Alhamdulillahyarabbil'anamin ya Rabbal 'Yuafi' na amil qarfi umazirah Ya Rabbal alak alhamdulqamayamazirijalari karim wa sultanik Allahumma fir'lana dunugana waliwali walidina wa rahamhum gamara abdunasi gharaq al muslimin wal muslimat wal mu'fingin umminhatul akhir ya wal amwat Allahumma asin an fil umur kulliha wa ajirna min khidjiddum dunya wa adabil akhirah Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil imama Allahumma yassir rizqana wa akthir amwalana rizqadil ibadah wali ziyaratu ila al-makka wal-madinah fi kulli sanah biqudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika irhamar rahimin rabbana adina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar shallallahu ala sayidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasahbihi wasallam ibadika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun salamun ala al-mursalin rabbil alamin doakan bae para ulama para kiai surade sing diparani umurnanya umurnya khusus para santri sandrina sini sehatkan di istiqomahkan sing hasil ilmu nomarang pemuda-pemuda citaritih anu canggararawe rawe muda-badan sing buru menang pagawainu berkah nuh halal sing saroleh anu gara rawe sing lebih berkah di gawainai para pemuda amin doakan para mubalik surat ke dipanjangin umurnak jadi ayah dulur Kuring tuh ki ki gatot gaca Ki kiaji Ali Alhamdulillah mubalik surat ya kita dipikir oke Sarua adik kelas bahulah ngandina awak lanjut kelas ya Kuring adina mena lanjutnya doakan singpanjang yuswana amin